Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslor Dimanapun kalian berada kembali di Patv hadir Untuk mengabarkan kabar baik, kabar terbaru dan vitamin bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Vilar Namun sebelumnya para sahabat Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk terus mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar menarik dan kabar baik seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat seluruh manapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini. Bank akan memberikan informasi terbaru di ya ada kabar yang sangat membahagiakan sekali untuk warga Konoha. Alhamdulillah. Vlog Lebaran spesial di Cianjur sudah masuk trending 8, bersahabat ya, kita mendapatkan info juga langsung dari Bunda Lesti Kejora di laman akun Instagram pribadi miliknya. Lesti tentunya menginfokan bahwa untuk vlog terbaru spesial Lebaran saat pertama BBL mudik persahabat ya, ini sudah masuk trending 8, masya banget ya, dan ada sebuah ucapan juga nih dari Bunda Lesti. Wah, wow, makasih yang udah support Leslar Entertainment Masya Allah, kata Bunda Lesti Aduh, tentunya bu Bos langsung aja persahabat ya Mengucapkan terima kasih banyak untuk warga Konoha semuanya Yang sudah mensupport support Entertainment Semoga semakin banyak dukungan Semakin banyak doa juga yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai idola kita Info ini pun persahabat ya Tentunya posting kembali oleh akun Sundal Putih Putihan Bilar, Ada kalimat caption yang dituliskan juga di postingan ini Bu -bos sudah notis nih Pukin Pu yuk selang-seling Dengan vlog kelas entertainment Yang lainnya bisa yuk terharu aku tuh Vlog online buat semuanya kalian hebat Tuh persahabat ya yuk bujukin lagi Semoga vlog yang lain juga bisa masuk trending Amin Buktinya persahabat ya Inilah yang membuat kita semangat Udah ada yang trending, apalagi tentunya trending kayak 10 besar sudah di angka 8 persahabat ya. Semoga ini menjadi penyemangat untuk warga Konoha selalu mensupport, mendukung yang terbaik karya-karya idola kesayangan kita. Di postingan ini pun persahabat ya tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang positif diberikan. Dari akun Ranti Maulida Mengatakan di kolom komentar Alhamdulillah akhirnya LE bisa trending Jadi semangat kalau kayak gini Tuh persahabat ya Udah ada yang trending Jadi semangat warga Konoha untuk selamakin mensupport karya-karya idola kita Dan persahabat ya Kita lihat juga komentar lain diberikan Dari akun John8857 Mengatakan gas terus kita selang seling, siapa tahu yang lain bisa masuk trading juga, Amin. Yuk persahabat ya selang seling juga untuk blok yang lain, mudah mudahan bisa masuk trading kembali. Selanjutnya, ya, bersahabat vitamin bahagia siang hari ini kita dapatkan langsung dari Papa Bilar ya di laman akun Instagram pribadi miliknya. Papa Bilar barusan mengunggah video persahabat yang lagi main, tentunya pukul pukulan di sawah aduh masya Allah banget ya. Pokoknya kita bahagia sekali, pantas saja mereka betah di Cianjur. Ternyata mereka se-happy ini persahabat masya Allah dan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar. Susah memang lawan Akamsi. Wow Akamsi itu adalah anak kampung sini persahabat ya ternyata Papa Bilar tidak bisa mengalahkan Bunda Lesti karena Bunda Lesti kejora emang hebat banget ya perhatikan dan disimak Papa Bilar. Sampai terjatuh persahabat ya di video ini saat melawan Bunda Leslie Aduh cute banget mereka, sangat gesrek, sangat lucu, luar biasa Bikin tentunya kita semuanya jadi happy banget persahabat ya Komentar pun pastinya banyak sekali diberikan oleh para sahabat Leslar Yakni dari akun Instagram Dunia Anuskal Leslar mengatakan belum juga mulai Udah jatuh aja pak katanya itu aduh Masya Allah banget ya <laughs> Emang bung sih hebat banget ya, tentunya tidak terkalahkan kalau melawan Papa Rizky Bilar Ada juga bersahabat Komentar lain diberikan dari akun Instagram Leslar Anuskarshuk mengatakan di kolom komentar Abang El Happy lihat ini, WKWK -wk ngakak, katanya itu aduh pastinya Abang El ngakak banget ya <laughs> melihat postingan ini. Semoga mereka selalu rukun, selalu bahagia dan rumah tangnya juga langgeng. Amin. Dan doakan juga persahabat ya untuk Leslar dan tim, hari ini OTW balik ke Jakarta, semoga mereka selamat sampai tujuan, apalagi persahabat ya tentunya pengawalnya saja bukan main, dikawal langsung oleh bapak polisi, semoga mereka tentunya sehat dan selamat sampai tujuan. Kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di hari ini, jangan kemana-mana, kita stay tune.